cari sinyal valid pada dolar australia USD. Secara umum, bias harian pergerakan dolar australia USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.73226 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.72917. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Oktober 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.